Sahih Muslim 4 telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ubaid Al-Gubari telah menceritakan kepada kami, Abu Awanah dari Abu Hashin, dari Abu Solih, dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja maka hendaklah dia menempati tempat duduknya dari neraka.